Siapa? Suami saya. Jadi agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan medsos ya apabila melakukan aktivitas di media sosial ya ada pihak yang dirugikan pasti itu masuk dalam ranah pidana. Seorang konten kreator akan melakukan apa saja demi menambah pundi-pundi rupiahnya di channel media sosialnya. Namun seringkali konten yang dibuat terkadang menyudutkan pihak lain ataupun merugikan orang lain. Seperti halnya Baim Wong, dalam satu konten perang yang dibuatnya bersama sang istri, membuat dirinya mendapatkan serangan negatif dari warganet, pasalnya dalam konten itu, Baim dan istri memparodikan hal yang tengah dialami Lesti Kejora. Banyak netizen yang menyayangkan hal itu terjadi, dalam 4 bulan 4 konten yang dibuat Baim mendapat kritikan pedas, hingga membuat kalangan para artis mendesak agar Baim membuat video permintaan maaf. Setelah videonya viral, Baim pun langsung membuat video permintaan maaf ke publik. Namun dari pihak kepolisian yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Febrianto mengatakan bahwa Baim telah datang ke Polsek namun permintaan maaf saja tidak cukup, ungkap Bapak Prabowo Febrianto. Masyarakat kita ini sudah tidak bisa lagi dibodoh-bodohi oleh konten perang, apalagi yang di perang adalah polisi lanjut. Beliau, kita tidak bisa dibodohin dengan video-video prank, apalagi yang di prank ini adalah polisi. Ya, Mbak Impong, boleh dia sudah, apa namanya, sudah berpermintaan maaf, tetapi proses hukum akan tetap berjalan. Dalam konten perang tersebut, Baim Wong bisa terkena Pasal 220 KUHP Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Kata maaf yang diucapkan Baim tidak cukup begitu saja. Pasalnya, sebelum konten perang ini, Baim juga mengklaim Citayem Fashion Week dan juga konten gadis SD berkutu yang hanya berakhir dengan kata maaf. Makanya, dalam konten memparodikan kejadian KDRT yang dialami Lesti Kejora, permintaan maaf Baim Wong seakan-akan ditolak oleh pihak kepolisian dan akan tetap diproses jalur hukum. Jadi, agar masyarakat lebih hati-hati dalam menggunakan medsos.